Om Godz, plastik ketemu full karbon. Full karbon, full alu. Banget. Udah kelas ngeri. Kelas-kelas ngeri. Ngeri, ngeri. Kelas bahaya, bahaya. udah bahaya. <laughs> Berarti harga nggak bohong ya? Harga nggak oh. bohong. Ngeri banget. Kit ini sama bodinya, di atas 50 juta. Ketemu lagi sama gue, Levi, di acara RCTV Indonesia sama... Dan gue gak bisa ngaku Levi lagi hari ini. <laughs> Bersama ngatimin dari ngawi. <laughs> ngatimin dari ngawi, jauh juga ya? Jauh, ada. Pak. Nga host kesini jauh-jauh ya? Apa? anjir dua hari. Betis kenceng kayaknya. Nah, okay. ini nih di, di acara uh, Battle Challenge. Mm -hmm. Sekarang kita udah sampai di mana nih, Om Godel? Semifinal ya? Empat besar? Ya? Udah dua besar oh, nih. udah dua besar? Eh, tiga besar nih. Tiga besar. Udah, udah seru banget, udah e, makin ngerucut nih. Udah makin, makin ngeri berarti ya skill-nya juga. Makin ngeri. Nah, ini sekarang ada ketemu siapa? Om Go, apa Om Robin, oh, sama, Robin sama, Adit. sama Adit, Om Adit. Oh. Oh, aduh, Lu tahu keren. kan itu skill-nya gimana ya? Yang satu konsisten, yang satu juga konsisten Gari -gari. juga konsisten nih. Konsisten juga, Pak. Ini konsisten ngelawan konsisten Gari -gari. nih. Jadi enggak ada dua-duanya uh, juara, juara juga tuh Pak dua-duanya Pak. Iya. Ngeri-ngeri ngeri-ngeri. Yang satunya sering juara di Indo, yang satunya terus lagi aktif di luar negeri. Pak. Aktifnya di luar ngeri. negeri. Ngeri, ngeri banget ya kan mewakili Indonesia <laughs> terus di luar negeri. Gokil. Apa paling jauh tuh? Amerika. Pernah. Amerika, Malaysia, Jepang, terus mana lagi? Ngawi enggak ada, ngawi Enggak ada. Sih. Ngawi enggak ada. Sih. Ngawi ada. Uganda, <laughs> Uganda sih belum yang Uganda, dia main di Wakanda dia. RC-nya ngambang. <laughs> Oke, kita langsung samperin Om Adit sama Om Robin, Robin. Dia lagi praktis, dia mempersiapkan banget yang mereka berdua nih, ya kan? Kita langsung challenge di situ Nah, Om Robin, apa kabar Om Robin? Hai, halo, halo, halo. Ini, Om lu tahu gak sih sekarang lu udah di uh, tiga besar? Tebak, tebak sih, tapi gak, gak tahu. tiga besar tahu. Eh, udah dia, besar nah. Udah tiga besar sekarang Om Robin Oh gitu? Okay, nah sekarang Om Robin akan ketemu Om Adit nih Hai, oh, oh, oh, ini bakal seru banget. Langsung, oh uh, persiapannya ganti baterai. Persiapannya Bukan, udah gokil banget. Si. Ini, Be, oke oh, ya. Dia dua besi, 80 -80, uh, kita lihat lawannya Om Adi. Kalau delapan itu 10, apa 10, 9, kita ya? Kita lihat 80, 20, nih, ininya 80, apa namanya? Eh, Kita cek Om Adi sepuluh sekali dah sekarang gua udah bersama juara, calon juara ya, calon bersama juara. Om Adit. Waduh, gimana ya, Adit? Udah masuk tiga besar, Adit. Iya, sekarang udah lama nggak main, jadi, aduh tambah gemetar. Ah, itu nggak penting, makin sering main makin bego, <laughs> mendingan jarang main. Nah sekarang lu udah ketemunya sama Om Robin. Tiga besar, tiga besar, kan gue udah kalah sembilan. Oki udah udah dipinang. Tiga Oki, gue, oh, Om Robin. Robin. Wow. Nah, tadi kan Levi dukung Om Robin tuh, gua dukung lu di jadi lu harus menang hari ini deh, oke okay? siap? Eh bentar bentar bentar bentar bentar, lu muka lu flat banget, kenapa lu deg-degan apa gimana sih om? Gemeter, <laughs> Gemeter ngomongnya Gemeter. gitu, <laughs> Om tapi sebelum mulai ini, gua mau ngeliat kit lu dulu karena lawan lu pakai YD 2 basic, nah oh, yuk, ini ini di sini dilema Om Gots, dilemanya apa? Menang Menang ya malu. wajar menang Gak oh menang, iya. malu. Gak menang malu enggak menang malu harus menang harus menang kita lihat kit lu dulu oke okay, check it out ini kitnya sebenarnya udah tua oh. baru di restorasi aja bentar nih bentar nih om god wait plastik ketemu full carbon full carbon full alu full alu full ini aku kan high semua high Uw, spec guys. pokoknya udah high spec nah, udah ini, ini ini enggak aku fans ya. Wow, full spek mobil racing ketemu mobil pabrikan, ya kan? Kita lihat Om God. Ini harus masuk dulu. Eh benar. Ini kita taruhan berapa berapa nih? Lalu nggak usah banyak banyak lah, lima puluh juta udah. wajay lima puluh juta. Lima puluh juta mata uang Uganda pak. Oh, mata uang Uganda. Lima puluh juta mata uang Uganda itu dua ribu dolar. Dua ribu dolar. Nah kita lihat nih, ini prediksi gue di atas 50 juta <laughs> Kit ini sama bodinya, di atas 50 juta Kita lihat Murah rasa gitu man. Murah, buat Om Adit murah Satu kasusnya Om Adit berapa? 155 juta Minimal Minimal, gila Lawyer nih, kita <laughs> lihat Langsung kita suruh ketemu di track Kita udah di track nih Om God Kita udah siapin drift drifter andalan kita Udah siap bertanding nih Oke okay, om dan Gimana? Om Robin. Gimana peraturannya masih ingat kan? Kita tiga babak, hmm. kita cari bestunya. Uh, Bestu, yes. best jadi best yang poinnya dua duluan otomatis, otomatis menang Ya kan? Nah, sekarang kita minta untuk sweet okay. untuk tahu leader siapa. nya siapa. biasa aja, yang menang leader. Yang menang leader. Ini Bang yang yang biasa aja. Oke. Okay. Satu dua tiga. Oke, Om Robin Leader. Om Robin Leader dengan mobil biar set warna orange mobil, dan mobil mobil kantoran. Mobil kantoran. <laughs> e F86. Eh, oh, ya, F86. Gimana sih? Om Robin Adrikan. karena punya aslinya. <laughs> Salah ya kan? Harganya beda ya harganya. Eleh, iya maaf, maaf nih Tizen. Oke, kita langsung aja. Kita langsung. Nah, ini sekarang kita minta bantuan sama One Poti Bro. sama Om R1 nih Aduh. untuk juri ini. Kabar, Mas Bro. Alhamdulillah baik. Nah, by the way, teman-teman, ini mereka berdua juara-juara di setiap event, makanya kita minta tolong jadi juri karena mereka ngeri-neri ya. banget. Udah kelas ngeri, -ngeri. ngeri udah kelas-kelas ngeri, bahannya. bahaya, udah bahaya. Oh. <laughs> oh, oh. <laughs> Oke, okay. kita mulai aja kayaknya ya. Oke, okay, run pertama, babak pertama. Ready? Dua, satu, go! Kalau kita lihat di sini, wow! Oh, ada, ada impact. Nah, restart, dulang? restart. Juri restart. meminta restart. Restart. Om Robin ini kayaknya udah mulai ngeliatin ininya dia ya? Tolong Laku chasernya aggressive. lebih sabar sedikit ya, biar nggak tabrak menabrak. Yo, run okay. pertama, babak pertama. Ready? Dua, satu, go! Yes, Om Robin Leading dengan FT86 warna orange dan Om Adit BMW Nice ini yang cukup wow. baik dari Om Robin Om Robin, ada sedikit ketersinggungan. Ditempel, ditempel ke lagi ya oleh Om tachi -tachi Adit dari Om Adit sedikit uh, Mimiki yang cukup baik dari Om Adit Proximity-nya gila ya Om Adit Ngeri-ngeri-ngeri, speed-nya juga leader-nya ngeri ngeri ngeri wow. speed nya juga leader ngeri oh, yeah. Lainnya juga bagus kita Letak lihat letrisia. Oke. Nah. Nice nice nice nice nice. Nice. nice. Ngomong-ngomong finishnya yang mana, Pak? Apa? Finish. -nya. finish -nya ini dong. Oh, finish yeah, yang kecil yeah, aja yeah, ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. <laughs> finishnya itu yang biru. Oke, okay. okay, kita lanjut ke run kedua babak pertama. Adit leader Om Robin Caesar. Ready. 2 1 go. Wow, ditempel juga sama Om Robin. Gokil. Speednya cukup imbang kayaknya ini Wah, line Uf. yang cukup bersih dari Adit. Wow, nempel-nempel wow, wow, wow, tembok. Wow, ditempel sekali. lagi oleh Om Robin. Ibal sama Om Robin. Mimicking yang cukup baik dari Om Robin. Gokil, Gokil Kita Om lihat Robin. manji dari Adit. Wow, angle oh, Adit. yang cukup angle besar. Gokil, Om God. Ngeri, ngeri, ngeri. Kita lihat finishnya mantap nice. sekali dari kedua drifter. Oke okay, kita langsung tanya saja kepada hey, bentar, juri. Oke oke. Okay, okay. Gua mau salaman dulu. dingin udah itu? dingin pasti <laughs> itu. Om Robin yang diingin. Diingin. <laughs> <laughs> Om Adit tuh santai. Kita mau lagi. Oh karena lagi debat. Oke oke oke. Kita babak pertama ini gimana nih bro? Poti. Lebih ke Adit. Uh, alasannya kalau Om Robin ada taji cuma memang enggak kita nggak mengurangi mengurangi aja tapi nggak nol <tuk> Lena ada, ada kabur di situ di drop speed nanti lihat di replay aja mm -hmm. kalau adit di leading satu throttle impresif ada angle ada tenang dia lebih oke okay, uh, juri bro Erwan gimana ya kalau gue sama Om Adit, Om Robin juga tadi ada di miss clipping di sini. Terus Om Mobil ketika nge chase di sini terlalu maju, jadi agak switching ya. Om Adit agak susah. Overall sih eh, Om Adit. Minusnya Om Robin ada tiga, satu tachi, dua ngedulin mobil depan, tiga drop speed. Kalau Adit nggak hampir nggak ada kesalahan sih. Dilihat dari leading sih lebih bersih dan lebih mepet Adit ya? Ya kalau kalau chasing juga. Oke jadi babak pertama kita dimenangkan oleh Adi, adi dulu adi. Oh, Om adi. Oh, okay, Om adi. Posisi sementara Satu kosong kaji, fit, kalau pada kaji, lebih lebih Oke babak kedua Ran nah, pertama adi. Om Robin Leader Adi Chaser nah, adi Ready Dua yeah. satu go ini seru ya, seru banget ya, seru Ketat banget. Ketat ini, ini bergengsi ini, Lev. Ini udah gengsi. Ngeri ini. banget ini. Ini pride dipertaruhkan Wow. Oh, nice move. Baik nice sekali om. dari kedua drifter. Nah, nice line Robby. by Robin. Dipepet terus oleh Adit. Nice. Oke okay, masih dari aman dari, Adit, dari kedua drifter. Sekali. Kita lihat Manji dari kedua drifter. Correksi. Ada sedikit ya, koreksi. Robin, ada ya. sedikit lurus dari Om Adit. Om Adit kenapa lurus? waduh sepertinya dari masing-masing drifter ada satu kesalahan ya ini bisa sampai babak tiga nih kalau gue lihat nih oh, jadi ya. run pertama ya, ini masih ya event-event nah. lah ya masih oke kita lihat run kedua Adit leader Om Robin Chaser ready 2 1 go ini Om Robin makin makin men, makin nempel. ngeri Oh, wow, oh, kita ada lihat ada apa di sana Om Robin makin ganas Iya, ada juga sedikit dari Om Robin Lain yang cukup baik dari Adit Gak dilepas oleh Om Robin Nice Finish dari kedua Drifter Waduh ngeri ngeri ngeri Gimana nih bapak juri kita Adit di situ koreksi, di situ doang sih dia koreksinya. Koreksi itu, tadi Dan ada lulus drop speed ya, dari Om Adit ada, ya, ya. di situ. drop ya. speed, nggak boleh breaking tapi Adit breaking. Sehingga Om Robin nyundul nabrak, kan? Nah. Di situ Adit drop speed pada buka inisiasi ragu, dia mau ngambil lain sih sebenarnya riak tatinya, tapi karena dia ragu dia drop speed jadi sebelah mau-mau agak gini-gini. Jadi sedikit, inisiasi pertama ya. kurang iya, mundur ya? Kurang mundur sama keraguan Oke okay, tadi karena run pertamanya event run keduanya gimana one more time lu one more time yes sama dua-duanya masing-masing punya kesalahan one. saya laki. one more time run pertama punya salah run kedua punya salah one more time yeah. oke okay, jadi ini, ini deg-degan nih ngeri banget nih one more time babak kedua babak kedua one more time pertama ya <tuk tangan> <tuk <tangani> <tuk <tangan> Selalu heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, ini heeh, heeh, heeh, heeh, suka nih. Ini heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, kita, ini, kita bawa nih heeh, heeh, heeh, dari Amerika ngomong bahasa Sunda bisa dia. Penaun eta ta. Tadi rada kehab sound king ya. Tadi, ya. Tadinya, bahaya. Bahasa kurang pede kata. Oke, berarti di babak kedua one more time, uh, one more time pertama. pertama. Oke, okay, sikat langsung. Oke, okay, uh, leader Om Robin dan Caesar Om Adit. One more time pertama. Ready. 2 1 go. Ya ini makin menegangkan, makin deg-degan live makin Parang. ngeri leb. Uh, Om Adit makin gak ngasih napas nih buat ya, Om Robin ya. nih. Nah, uh, uh, baik sekali. Uh, Lain yang cukup baik, cukup konsisten. Ditempel juga oleh Adit. Yes, nice. Ini mental sangat dipertaruhkan. Wooh wow. keren ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri om Robin di sini gokil. Wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai. Kedua smooth enggak saling sodor. Ngeri why, ngeri why. ngeri. Tapi lainnya juga udah oke banget ditahan juga di situ. Nah, iya, makanya sangat keren bagus keren. Dan keren. clipping clipping point nah, itu di <laughs> tahan selalu <laughs> <salah laughs> saja. Jajar <Dari kesalahan>. ya. <laughs> Tapi clipping point juga disikat juga ya. Habis <laughs> ya. Harus. Yuk. Oke. Okay. Okay. Uh, one more time di babak kedua, run kedua. Ready, 2, 1, go! Om Robin bawaannya tetap tenang ya. Oke, okay, oh, nice. yang gokil dari nah, Om Robin. Wow, oh, wall juga dari Om Adit. Dibus terus oleh Om Robin. Wow, oh, oh, nice mimicking. mimicking Aduh sedikit keluar tapi oh, Nice nice nice nice nice, nah, nice. Ini Susah sih ini juri ngeri, ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri. Ngeri. Susah sih ini Kita langsung tanya aja ke Bapak juri yang gimana Bapak Om Erwan dulu Kalau saya yang ini sih Om Robin ya karena uh, lead dulunya bagus Tapi ketika chasing ada yang berbeda oh. Kalau menurut gua, Om Robin Angle lebih sama, lebih sama, lebih berani ya. nempelnya lebih berani, ya. Ada dapat mimicking juga. Om juga oke. Okay. Oke. Okay. Cuman anglenya agak kebuka dikit. Oh, oke. Okay. Jadi dari segi angle ya. Kalau ngomong chasing, Adit. Chasing Adit. Line sama-sama bagus. One more time gue. One Halo. more time. Yang satu one more time. Yang satu uh, om, om Robin. Om, om Robin. Robin. Gimana tuh? Kalau nah, nah, kalau berarti kalau gue, karena buat gue sih yang paling penting di leadingnya dulu ya Menurut gue leading sih lebih komit Om Robin sedikit Lebih komit Om Robin Ini seru loh Ini seru loh Kalau ngomong chasing lead by lead jurnanya bagus by angle juga bagus Kalau bicara chasing gue lebih keadit sih Berarti ada tiga juri yang menyatakan satu one more time Satu Om Robin Om Godel juga, Om Robin. Jadi di sini Om Robin. Dan Jadi babak ini kedua babak ini. Babak ketiga. Babak kedua berarti dimenangkan oleh Om Robin. Robin. Om Robin. Satu sama. Berarti Satu bro. sama. Makin ngeri. Babak tiga berarti masuk ya. Ini masuk babak tiga ada babak penentuan. Dan babak, dan babak, penentuan. babak penentuan bisa one more time berkali-kali terserah juri. Oke okay, siap. Oke, okay. gue kasih maksimal dua one more time aja. Dua one more time. Dua one more time. Ketiganya okay. sadendet. Ya. Teman-teman, ini di sini. Om Robin teks duin di babak kedua. Jadi masuk ke babak ketiga yang dimana nanti ini babak penentuan nih. One more time bisa dimaksimalkan hanya dua kali. Jadi good luck buat kalian berdua. Harus makin seru nih. Harus lebih ngeri lagi ya. Lebih mepet lagi, lebih rapih lagi nih babak terakhir nih. Wah ini baru kali ini nih nih. Ngeri tiga ya? besar langsung sampai masuk ke babak tiga. Gokil. Oke, okay, babak ketiga, run pertama, Om Robin Leader, Adit Chaser. Ready? 2, 1, go! Wah, makin gak dikasih ampun ini sama dua-duanya punya positivity yang tinggi dua-duanya. Wow, oh, nice Om Robin. Ada koreksi sedikit dari Om Adit ya. Oh, nah nice nggak dikasih jarak, wow. terus proximity yang gue juga dari juga Om Adit, cukup baik dari Om Robi. Yeah, Oke, okay, ya. seru seru sih, seru seru sih, imbang Yo. ya kalau gue sih. Rang kedua, babak ketiga. Belum ada yang advantage nih, kayaknya masih masih even lah, masih, masih seru, even, ya? tipis tipis masih tipis tipis, -tipis, tipis. tipis nih. Oke, okay, kita lihat di babak ketiga, run kedua. Adit Leader, Om Robin Chaser. Ready? Dua, satu, go! Wow. Belum dihitung ya kalau di situ ya? Nah, mulai dihitung di sini. Nih. Oh. Oh, cukup konsisten dari kedua drifter. Ada sedikit koreksi dari oh. Om Robin. Oh, touchy-touchy. Ini gue sampai. Oke, garing garing garing Sebelum ring, ring. menentukan, gue nanya dulu ke juri. Yes, udah nemuin. Ya. Udah, udah, sih. udah, udah ya. nemuin. Oke, okay. sekarang dari siapa nih Om Gods? Dari gue. Gue ke Adit. Lalu ke Adit. Adit. Karena Adit lebih impresif. Satu patokan di situ tuh kan belokan raka tuh temen, -temen ya. <laughs> belokan di situ, raka. Ingat eh, gue sebut belokan raka itu. <laughs> om Robin yang, ragu di situ. Dari spirit itu. Gak yang sana tuh? Oh. biasa and andalan kita data entry oh. Data entry Om Robin ragu dia drop speed okay, okay. Pada Makanya saat Om Adit agak touchy jadi Iya dong Harusnya Om okay. Robin udah masuk karena Om Robin belum gasnya Adit Jadi agak sedikit tapi nggak ngerubah mobilnya depan Tapi nggak salah okay. Kalau pas Om Robin tadi ada dua kali kena hit sini satu Pas di sana Manji dia ada Om Robin Memang usahanya mau ini cuma agak sedikit kena itu pas di sini Oke okay, agak sedikit touchy Gue ke Adit <laughs> Saya juga Om Adit kali ini. Om Adit dia lebih unggul. Ah ya karena tadi Om Robin ketika chasing di sini dia berapa kali koreksi kan? Kelihatan ada kelihatan. Iya. Kelihatan koreksi. Itu fatal banget ya. Iya. Om Robin bagus sih untuk ngedeket dekat ngedeketnya kayak tek deng tek gitu, ngelurusin dulu ngejar terus baru buka ngelurusin ngajar baru gitu. Jadi terlihatnya jadi koreksi di mata juri. Koreksi sih. Yes, kita sudah menentukan berarti adalah Om Adit yang teks duin masuk ke Adit masuk final ada final aja ketemu siapa? Akhirnya kepala okay. aja si oh. TDC Jadi di TDC lucunya adalah Om Robin menang nih ngelawan Om Adit oh, ya kan? Kemarin ya? Kemarin oh, Balas dendam bro! Oh. Ini OMT juga OMP OMP juga kali. Kan? Jadi ini emang berdua ternyata musuh bebuyutan nah, Kita bikin kategori best tandem khusus dia Khusus oh. <laughs> dia Kita bikin juri 5 kali best tandem khusus Om Robin dan <laughs> Om oh, ya. Perbutan juara Gila nih Om Adit Thank you Om Heron Selamat Om Adit Perbutan juara eh, ini berarti uh, Om Robin nomor tiga ya Nomor tiga Nomor tiga kan, Gak ada berarti. perbutan juara tiga langsung nomor tiga gitu Langsung nomor tiga Gue aduh gak harusnya kalo nomor tiga kan gue duluan eh, Gimana ya Aduh gimana in aja opa? mendingan pak Hah? Gak hadiahnya udah habis hadiahnya udah habis maaf Gak kosong pake hadiah Gak kosong pake hadiah <laughs> Masa up writernya jadi Tambah, nambah episode lumayan. <laughs> Oke, okay. di sini berarti Om Robin akhirnya tumbang. Tumbang juga oleh Adi Tapi seru sih. Tapi seru. Imbang, imbang Dia sering ketemu berapa kali nih Om Robin? Berarti udah tiga kali, tiga episode ketemu Om Robin dan dia berhasil mempertahankan gelarnya. Tapi yang sekarang tumbang juga sama Om Adit. Kurang Gimana? sabar aja tadi ada. Dak, dak, dak, dak. Agak ada tachi-tachi Biasanya itu Om Robin jarang Tapi banget taci. Ya. Rapi. Ini mungkin ya, gara-gara udah tiga besar kali tiga Om besar yang lawannya juga ngeri, Pak. Iya juga ya, iya, Om Adi ngeri juga. Oke Om iya, kita Oke. serah terima hadiah buat iya, Adi. Adi. Ciao. iya, iya, iya, iya, iya, nih. iya, dulu. Waduh wow, dekak coy anjir. Soalnya dari niat dari rumah adalah gua harus dendam sama Om Robin. Eh? stronger ya? ngeri, banget, ngeri banget, ngeri banget Jadi dibuktiin sama Doi balas dendamnya terpenuhi. Berarti harga nggak bohong ya? Gak harga nggak bohong. bohong. Ngeri banget. Harga 50 juta. Setan. Ketemu <laughs> berapa tuh? Lima puluh eh, juta sembarangan. Delapan puluh juta. 80 juta ngeri. Gang, enggak. Seratus dua dua ribu empat ratus juru ini bahaya kalau ketahuan bininya suruh jual oh iya iya ya. itu cuman dua juta setengah ya, murah murah murah <laughs> oke okay, om karena lu berhasil memenangkan lu dapat hadiah dari oh. heli hang tow heli heli hang dari src src thank you heli hang oke nah untuk next episode berarti ada Om Adit sama Om Oki, Oki grand, final. Final. grand final. Taruhannya nah. adalah yang menang. Kalau gua menang, Oki wajib bikinin body gue. Nah, oh iya bener-bener. Itu berarti lu ada taruhan under table dong. Under berarti? table. Woy, Tapi gokir. kita harus tanya dulu nih juara satu hadiahnya apa? Hadiahnya body Om. Bodi dari Helihan. Dari Helihan. Ngeri Aplastik. ngeri ngeri ngeri ngeri. Jadi lu nggak perlu beli body. Kalau lu menang, dapat bodi suruh Oki bikin langsung. Langsung. langsung. Lu langsung lempar ke mukanya, oke. lu bikin buat gua. <laughs> <laughs> thank you banget Oke. Okay. Um. Thank, okay. thank you. Thank you. Bangat, Sampai ketemu di final. Ketemu di final dan gue cuma pesen satu, siapin kit lu sama mental lu. Oke okay. oke. Okay. Oke okay. thank you Helihan dan RCTV. RCTV Indonesia. Bye.